Doa sesudah kelahiran anak dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, Amin. Allah Pencipta semesta, kami bersyukur kepadamu karena seorang anak telah lahir ke dunia dengan selamat dan Engkau telah memberikan kekuatan kepada ibu yang melahirkan. hingga dapat menjalani saat gawat ini dengan selamat di dalam suasana gembira ini. Kami ingat akan kanak-kanak Yesus yang kelahirannya telah membawa kesukaan besar bagi seluruh umat manusia. Kami semua menanggapi kehadiran anak ini dengan penuh syukur. Semoga anak ini mendapatkan kasih dari saudara-saudaranya dan kehadirannya membawa sukacita bagi kami semua. Bantulah kami orang tua agar dapat membesarkan dia dengan penuh kasih. Semoga kami semua siap berkorban demi dia dan siap pula menghadapi segala keprihatinan yang mungkin menimpa kami karena anak ini. Seperti yang dialami Maria dan Yusuf Tak kalah mengasuh anak-anak Yesus Ya Bapa, bantulah kami mencintainya dengan kasih yang tulus Dan mendidiknya dalam semangat iman serta takwa kepadamu Semoga karena berkatmu Anak ini makin bertambah besar dan makin bertambah pula hikmatnya